Cukup, cukup. Terima kasih atas tampak muka. Terima kasih, cincin. Hawa cucu, cincin. Hawa cincin. Hawa cincin. Hawa cincin. Hawa cincin. Hawa cincin. Hawa Bagaimana kabar kurang semua cuy? Saya harap kurang semua dalam keadaan sehat Sehat selalunya pastinya cuy ya Dan kali ini kita akan mereaksi lagi lawakan dari jeb sepatu cuy Karena kebetulan cuy ya setelah tiga hari ya kita nggak ngupload video Saya fokus banget ya uh, melihat Film atau nonton film cuy Dari beberapa negara terutama Malaysia pastinya Dan saya melihat perkembangan film di Malaysia itu uh, Jujur aja cuy ya Jujur aja Agak kurang gitu ya Kenapa sih perfilman di Malaysia itu Makin kesini makin Apa ya Kurang meningkat gitu ya Itu sesuai dengan apa yang saya tengok gitu ya Ada Selama tiga hari ini saya melihat film-film Malaysia itu ada lebih dari 10 cuy ya film-film Malaysia ada juga yang uh, kualitasnya bagus dan alur ceritanya bagus ada juga yang uh, masih di bawah gitu ya sesuai dengan apa yang saya tengok gitu ya oh, oke okay, kita nggak bahas film dulu di sini cuy ya kita akan mereaksi lagi lawakan dari Jeff sepatu cuy Intinya kita akan melihat lawakan-lawakan atau kompilasi lawakan dari sepatu Reuni, sih ya pastinya. Jujur aja cuy saya mau mereaksi ini karena saya benar-benar sangat-sangat kangen dengan lawakan dari sepatu cuy. Jujur aja cuy, tapi kita nggak bisa mereaksi um, full ya. Saya nggak dapat video fullnya di Youtube sampai sekarang cuy. Dan ya itu karena copyright. Oke tanpa banyak basa-basi lagi cuy langsung aja jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy tiga dua satu Bela pakai iPhone, okay. iPhone. ya? iPhone? Bela suka pakai? Suka iPhone ya? Oke. Ika plan, Ika plan. Apa tadi? Enggak enggak fokus cuy. Oh ini baru permulaan ya. Sumpah kangen banget gue cie dengan Jeff ya. Wow lama sangat tak dengar suara yang menggairahkan. <laughs> uh, jadi... Bahwa rakyat uh, nyanyian tadi lebih memabukkan aku nggak tahu dah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jadi buaya darat di sini. Alamak macam mana boleh kala sama dengan baju ni <laughs> Benar Bela. banget ya Warnanya sama cik Kurang bisa lihat ni nih, Warna bajunya sama dengan Sofa ya <laughs> Emang ada-ada aja ni Yang ada di otak Jeff itu benar-benar Spontan cik Oh ini baru pertama muncul ya Para Nabilah Para bila sebagai Bella Awak bagaimana? Hmm. Ayah awak cari dia tadi, tau. Saya saya pergi kliniklah. Okey. Gigak-gigak lain. Awak nak tahu, saya tengah bimbang ni. Kenapa dengan mata awak? Doktor cakap dalam mata saya ada awak. Asyik suka. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> hmm, bela pakai iPhone. Ya Ay -ay, ini ni yang tadi, iPhone. <laughs> Like oh, suka iPhone suka? Ah, uh, iPhone suka you. <laughs> iPhone. iPhone suka you oh masuk akal banget ya. Kita ulang dulu, Ci. Ini kok formul memo lo sih? Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ye. Yeah, hmm, yeah. okay. uh, Bella pakai iPhone ya? Iya, yeah, iya. Yeah. iPhone. Then bela suka pakai suka iPhone ya? Suka. iPhone, iPhone. Oh, suka Iphone? Suka? Ha, Iphone suka you <laughs> Kena banget dia, kena Datuk, Datuk, Datuk Datuk, saya minta dulu dulu sekejap, ya Ha apa alasan kau lambat datang kerja? Apa alasan kau? Ayah, ini ayah sangat terperanjat, ya Mak Gaya tu meninggal, ya <laughs> Mak Gaya mana? Mak Gaya yang jual kelapa parut tu oh, oh. Bila dia meninggal? Dua tahun lepas, ya Masak dua tahun yang kau nampak ini kenapa? Saya takut ayah lupa Syarikat kita sekarang telah mengalami <laughs> eh. ah, Ais krim, tahu tak apa perbezaan Ais krim dengan Bella Ais ah, krim itu dijilat Okay Tapi Bella dicintai Asik ah, sekali Ya, usuk, iya. saya masuk dia orang saya kena marah pak usop. Tapi, <laughs> dah ke mana? Okey, apa ya. <laughs> kau tengok, kau tengok. Gila. Kalau <laughs> datuk ni tak belenggu. Enak banget angin kalau banyak uh, penonton je tanpa mungkin ini terima kasih cing cing kawah, cuci kawah, siapa? Siapa? Hei, Terima kasih atas tanpa muka ni. Terima kasih. Cincin hawah tu. Macam ni hawah. ni lah ayah. Perli dekat ah. Kau jadi. Hai. Macam ni hawah. Macam ni hawah. Aku cincin warna ni, warna joto tu. Macam cincin warna jadi kau. <laughs> aja. Let's <Wasi> aja. Ini okay. <laughs> hospital han... tua apa sih? Ah Ah Ah Ah Pak Utuk Edel mendarah pada saya kan? Ya Wah cincin wanali wah cincin wanali Wah cincin wanali Saya merasai nikmat bila anak memanggil ayah Aku tengah bercakap dengan kau Ya, akhirnya saya akan luahkan sehabis-habis apa? Wacin ha, wacin ha, wacin ha Wacin ha, awak ha Wacin ha, wacin ha, wacin ha Wacin ha, Kalau ikhlas dengan apa, awak pilih mana? Ehm, ikhlas Saya benar-benar ikhlas mencintai awak Aziz, kan tunggu cih ini video pertama nih sekarang kan saya nonton ini tru uh, film-film Cina ya Cina Cina legend nih yeah. wah <tuh>, cincing wah naeli oke langsung aja video yang kedua aja ya. tiga dua satu oke masuk sepuluh oh iya, mesin mesin di sini <tuh>, Jujur sih ini saya pernah tengok di sini sih, tapi saya lupa-lupa lur -lupa, lupa, lupa ceritanya gimana di sini sih. Mungkin di sini sin-sin yang lucu aja yang diperlihatkan ya. <laughs> Masih full Saya nak melabuh lah Ah, melabuh? Saya dah fikir masak-masak <laughs> saya nak melabuh. Ah, jadi, jadi orang tua sih. Saya dia. takut cendol yang saya minum tu dah basi. <laughs> Kau nak melabur apa <tik> ni? Aku nak pergi eh. eh. Tapi Dah, jangan. tu tak dia. Ala ah. setiap je saya jenis cepat je berdiri pun boleh. Ah. Ni alamat. Boleh alamat tak baik ke atau kira? address? Address. Oh. Tapi aku dah cukup dah. Aku ni kata waktu si cendol tebas. 100,000 kita share berdua. Ah, tak apalah pak cik ambil 100,000. <tik _ tik> berdiri saya tak buat ni. Nee. Apa tu? Race saya tak main race Saya tajuk race Sebab saya bangsa, Bangsa. Satamu <laughs> ni dah kenapa? Dia tak berduit jangan bangang. Ni aku dah top masuk 10. Paling 10 ya mesin. Dak kenapa what the Kenapa? Masalah lalu ini. Dia tak enok tu ke tepi Ya aku faham. Biasanya kalau dalam lama dia bayu juga. <laughs> di saat kita oh. tengah buat benda-benda tak balik tiba-tiba oh. oh, tarik nyawa kita, kat mana kedudukan kita? Oh, yalah. Ya, ya, ya, ya. Oh, yalah, yalah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah. oh, jadi apa? Apa jadi apa ni? Menyamar <laughs> di sini. Aku, ha? <laughs> Ini jadi apa? Laptop, laptop. Yo. Ini rasa macam Alas <laughs> me user. Laptop. Kamu? Ya, kamu? masalah tak banyak sangat. Haha. <laughs> uh -huh. Itu satu jelas tadi berkenaan dengan payment. Payment. <laughs> <laughs> Sudahlah payment tu biar lah nanti huh? masuk. Mudah sangatlah percaya orang. Eh. Sebab tu kawan lama mengaku senang-senang aku tipu kau. <laughs> Senang -senang. Siapa namanya ni? Azira. Savinas. Azira Savinas. Okey. Cantik juga ini je. Salah boleh? tak boleh salah. Ka? Maklumlah kan. Apanya? Ah. Oh, tak Takut isteri ah, tak dia. Okey. <laughs> okay. salam di sini je. Saya ni maklumlah kan. Apanya? Ah. Ah. Oh, tak boleh. Ha, salam <laughs> jelah. ke okay. uh. dalam lama-lama macam rugi pula tak salah saya <laughs> tu saya ini saya okay, kena banyak fikir ke depan banyak ke depan bila kat tengah makan tadi ai cakap ah okey bang pasal rumah tanggi ni bang boleh boleh boleh jangan bajak jadi mula weh berjalan 1 1 hora lah mu berjalan 1 1 okey bagi 200 satu dapat apa dapat awak sekejap sekejap weish dapat awak abang kenapa buka cendok abang kenapa diam je dekat dia apa tak excited ke saya kecenderungan saya bukan untuk mendengar iya iya iya iya Kecenderungan saya bukan untuk mendengar tapi untuk melihat. Asyik ah, sekarang <laughs> melihat. Ah. Orang yang banyak mendengar ni kada rugi dia tak melihat. Ah. Saya <laughs> okay. melihat. Katanya permulaan RM200. Ah. Kalau macam untuk hantaran berapa RM? <laughs> Antar <dia. laughs> <tuk> eh, nak. Kau tak nak. Aku tak nak. Eh masuklah. Masuk tadi tak dapat salam. <laughs> masuklah, masuklah. Eh <tuk> tanak aku tak percaya orang. <laughs> oke oke singkat banget di sini sih Oke cuy. itulah tadi lawakan dari apa namanya sepatu reuni ya yang mana situ judulnya adalah lawakan atau kompilasi lawakan jeb sepatu cuy oke di sini ada beberapa video yang memang sudah saya nonton dan kenapa ya setiap video lawak yang sudah saya nonton itu pasti membuat saya itu ngakak lagi gitu cuy ya beda lah beda halnya kalau kita nonton sebuah film gitu ya, <tuh> nonton sebuah film, tapi kalau kita udah tahu alur ceritanya biasa-biasa aja gitu ya. Beda kalau lawakan gitu ya, ini lawakan kita sudah tengok beberapa kali gitu ya, tapi setelah kita tengok lagi, pasti apa ya pasti aja ngakak gitu ya. Dan kita sudah tahu itu bakalan ngakak, tapi kita nggak mau melewatkan itu. Pasti kita nggak mau skip gitu ya Pasti apa ya Ya itulah, itulah salah satu uh, Kelebihan dari Apa namanya komedian cuy ya Karena uh, Sampai kapanpun komedinya itu Tetap bakalan ditengok lagi cuy Biar berpuluh-puluh kali gitu ya Sama halnya kalau kita melihat Film dari Piramde cuy Sepuluh 10 kali seratus kali Kita tengok Kita nggak bakalan bosan cuy nah itu yang saya harap sebenarnya cie perfilman di Malaysia itu pengen banget saya berharap uh, hasil karya dari seorang legend Piramli itu bisa diambil oleh perfilman yang ada di Malaysia cie tapi setelah beberapa hari ini saya tengok film-film di Malaysia oh, kayaknya sih memang masih uh, banyak penurunan gitu ya belum belum meningkat Menurut saya pribadi cuy ya Ini jujur aja sih cuy ya Ini jujur dari kata hati saya cuy Oke dan kalau ada referensi lagi cuy Korang bisa komentar di bawah ya Video apa saja yang ada di Malaysia Video yang lagi viral di Malaysia Tak jadi masalah Yang penting jauh dari copyright pastinya cuy Oke dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy thank you next Thank you next dan thank you next